Mayestik Yuan Power berdesir di langit, disertai dengan tekanan tak berujung saat menyebar. Di bawah tekanan ini, semua orang di puncak gunung merasakan kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka mulai menunjukkan tanda-tanda mengeras, segera menyebabkan kejutan muncul di hati mereka. Seperti yang diharapkan dari para ahli sekte super, hanya tekanan mereka saja sudah begitu kuat. Wu Dao dan Liu Tong saling berhadapan di langit, tatapan gelap dan dingin di mata mereka. Samar-samar orang bisa melihat hasrat membunuh muncul di mata mereka. Sangat sulit membayangkan bahwa kedua orang ini bergabung untuk melawan para ahli dari wilayah Suan Barat belum lama ini. Namun sekarang, mereka menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka akan bertemu di medan perang. Lindung juga sedikit terpana ketika melihat adegan ini. Jelas, dia juga tidak menyangka bahwa mereka berdua akan saling berhadapan dengan begitu cepat. Selain itu, Jelas dari ekspresi mereka bahwa mereka tidak akan menahan sama sekali. Sepertinya ada sesuatu yang salah antara gerbang Yuan dan Sekte Dao. Lindong bergumam dengan lembut. Jika orang itu dari masa lalu dibiarkan tumbuh dengan lancar, dia pasti akan menjadi raksasa seperti keberadaan sekarang. Kehilangan seperti itu benar-benar seperti memotong daging Sekte Dao. Apakah kamu berpikir jenius semacam itu dengan bakat dan karakter yang tak tertandingi begitu mudah ditemukan?" Petik 2. Lindung sedikit mengangguk. Dia tidak tahu banyak tentang senior kejam legendaris dari Daosek. Karena itu, dia tidak menyadari betapa kuatnya orang ini sekarang jika dia diizinkan untuk hidup. Namun, dari kata-kata Little Marten, dia bisa sedikit mengerti. Lagi pula, tidak banyak orang yang bisa membuat Little Marten Orang yang bangga ini, mengatakan kata-kata seperti itu. Mengapa biaya senior itu sampai ke Gerbang Yuan? Mengapa kepala Sekte Dao duduk dan membiarkannya dibunuh oleh Gerbang Yuan? Lin Dong tidak bisa membantu tetapi bertanya. Aku juga tidak begitu yakin tentang apa yang terjadi saat itu. Bagaimanapun, itu adalah masalah yang terjadi di wilayah Suan Timur. Namun, bahkan jika kepala Sekte Dao adalah untuk campur tangan, Kemungkinan tidak mungkin untuk menyelamatkan orang itu. Bukan tanpa alasan bahwa Gerbang Yuan bisa menjadi sekte super terkuat di wilayah Suan Timur. Heh, kalau tidak, suku Marten Celestial Iblisku pasti sudah lama menyerbu dan membunuh mereka semua. Marten kecil tertawa dingin. Lindong membelai dagunya. Dia hanya datang dari kekaisaran peringkat rendah dan dia hanya memiliki beberapa persepsi samar tentang sekte-sekte super itu yang hanya ada dalam legenda di masa lalu. Karenanya, dia benar-benar tidak dapat mengetahui seberapa kuat mereka. Ketika Lindung dengan lembut berbicara dengan Little Marten, suasana di udara juga menjadi semakin tegang. Namun, tepat ketika aura keduanya naik ke puncak, para ahli dari sekte super yang tersisa di samping akhirnya membuka mulut mereka. Kalian berdua, sekarang adalah waktu untuk memilih murid. Kamu berdua juga dianggap sebagai tetua di dalam sekte kamu sendiri. Melakukan hal yang impulsif seperti itu akan memberi kesan buruk pada para murid ini. Orang yang berbicara pertama adalah wanita cantik dari Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga. Alisnya agak vertikal. Dia tampil cukup elegan. Haha. Itu benar. Tidak baik bagi kalian berdua untuk bertarung di sini. Karena Lindung telah memilih untuk bergabung dengan Dao Sekte. Kami secara alami akan mengizinkannya untuk mengikuti keinginannya. Mengatakan hal lain hanya akan membuat kita tampak terlalu berpikiran sempit. Orang tua itu, yang membawa tas pedang di punggungnya, juga tertawa samar. Para ahli yang tersisa dari sekte super di samping juga mengangguk setelah mendengar ini. Menunjukkan persetujuan mereka. Ekspresi mendalam muncul di kedalaman mata Liu Tong ketika dia melihat ini. Dia sadar bahwa sekte-sekte super lainnya kesal karena fakta bahwa Gerbang Yuan mereka telah memonopoli beberapa ratus juara perang kekaisaran. Sekarang adalah mungkin bagi mereka untuk tidak membiarkan Gerbang Yuan menjadi penerima manfaat terbesar dari perang seratus kekaisaran ini. Semua orang ini dengan senang hati menambahkan penghinaan ke luka. Ku. meskipun Liu Tong merasa tidak senang di dalam hatinya, ia juga mengerti bahwa tidak mungkin untuk mengubah situasi. Yang bisa dia lakukan hanyalah mendengus dingin. Dia mengayunkan lengan bajunya dan menarik daya yuan yang megah ke dalam tubuhnya. Setelah itu, dia menatap Wu Dao dengan cara yang gelap dan dingin. Dia berkata, Lupakan saja, sulit bagi Dao Sekte kamu untuk menonjol. Kami akan menyerah padamu kali ini. Namun, aku khawatir kamu akan mengajar murid-murid kamu secara salah dan akhirnya menghancurkan masa depan mereka. Petik 2. Tidak perlu bagimu untuk mengkhawatirkannya. Wu Dao berbicara dengan suara lemah. He. Kamu harus menunggu sampai kompetisi sekte besar berikutnya sebelum mengucapkan kata-kata itu. Aku khawatir kamu pada akhirnya akan kehilangan cukup banyak jenius Dao sekte muda pada saat itu. Liu Tong tertawa. Ekspresi Wu Dao langsung tenggelam ketika dia mendengar ini. Kompetisi Sekte Besar adalah tempat di mana berbagai sekte super di wilayah Suan Timur menggunakan pertempuran yang sebenarnya untuk melatih murid-murid mereka. Sekte Dao secara khusus ditargetkan oleh Gerbang Yuan selama tahun-tahun ini. Cukup banyak murid yang berbakat menyerang diserang dengan kejam oleh para ahli muda dari Gerbang Yuan selama kompetisi Sekte Besar. Ini akhirnya menghasilkan kerugian yang cukup besar untuk Dao Sekte. Liu Tong memandangi ekspresi gelap dan cekung Wu Dao. Baru saat itu hatinya terasa sedikit lebih baik. Dia melambaikan lengan bajunya dan dengan dingin berkata, Baiklah, jangan bicara omong kosong. Cepat dan pilihlah para murid. Petik 2, Wu Dao menatap Liutong dengan kejam. Setelah itu, dia memalingkan wajahnya. Tatapannya melihat ke arah puncak gunung dan dia berbicara dengan suara yang dalam. Mereka yang hadir untuk bergabung dengan Sekte Dao aku harus melepaskan aura mereka. Mereka yang tidak mau hanya perlu menjaga aura mereka di dalam tubuh mereka. Petik 2. Beberapa keributan dipancarkan di puncak gunung setelah suara Wu Dao terdengar. Segera setelah gelombang demi gelombang aura melonjak. Hanya sebagian kecil yang memelihara aura mereka. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya. Sekte Dao juga bisa dianggap sebagai salah satu sekte super berperingkat lebih baik di wilayah Suan Timur. Karenanya. Itu adalah kesempatan yang bagus untuk bergabung dengan mereka. Wu Dao melihat adegan ini sebelum ekspresinya menjadi sedikit lebih hangat. Setelah itu, dia mengguncang lengan bajunya. Tirai cahaya besar muncul. Akhirnya, mereka berubah menjadi banyak pilar cahaya yang menutupi beberapa sosok manusia yang lebih kuat di puncak gunung satu demi satu. Lin Dong menyaksikan Wu Dao, yang mulai memilih murid. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba menatap Moling. Liu Bai dan yang lainnya. Dia bertanya, apakah kalian semua mau bergabung dengan Dao Sekte? Mo Ling dan yang lainnya terkejut setelah mendengar ini. Mereka segera berbicara dengan sikap agak malu. Kami tidak dianggap kedudukan tertinggi di tempat ini. Bahkan jika kita ingin bergabung dengan Sekte Dao, itu akan tergantung pada apakah pihak lain bersedia menerima kita. Dao Sekte juga salah satu dari delapan Sekte Super. Mengapa mereka tidak mau bergabung dengan mereka? Namun, mereka semua bukan Lindung dan tidak dapat memilih. Yang bisa mereka lakukan adalah menunggu para ahli dari Sekte Super untuk memilih mereka. Lindung tersenyum. Dia akan menuju ke Sekte Super berikutnya. Tempat itu adalah tanah asing dan membosankan baginya untuk pergi sendirian. Jika dia bisa membawa Mo Ling, Liu Bai, dan yang lainnya, mereka bisa dianggap sebagai tim. Itu selalu baik untuk memiliki lebih banyak orang di dimanapun orang pergi. Selain itu, dia dan trio Moling datang dari Kekaisaran Gretian dan mereka telah berhasil bertarung sampai ke tempat ini dengan banyak kesulitan. Secara alami, dia tidak ingin melihat mereka gagal terpilih. Selain itu, jika dia bisa membawa mereka bertiga ke dalam Sekte Dao dan kata-kata itu akan dikirim kembali ke Kekaisaran Yan Besar. Kemungkinan bahwa keluarga kerajaan kekaisaran yang besar dan yang lainnya harus tahu cara membalas ini kebaikan. Swoosh Swoosh. Tepat ketika Lindung sedang bersiap untuk berbicara dengan Wu Dao. Pilar cahaya dari langit sudah jatuh. Meliputi Mo Ling, Liu Bai, Yan Sen, Mu Hongling dan sisanya di dalamnya. Orang tua ini. Sudut mulut Lindung terangkat ketika melihat adegan ini. Tampaknya Wu Dao tua ini terus-menerus fokus padanya. Orang tua ini menarik, dari kelihatannya. Dia jelas berpikir untuk membayar sebagian hutang Lindung dari sebelumnya. Mo Ling dan yang lainnya juga memiliki wajah bersemangat. Mata mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih ketika mereka melihat Lindong. Mereka semua mengerti bahwa jika bukan karena Lindung, akan sangat sulit bagi mereka untuk bergabung dengan Dao Sekte yang diberikan bakat mereka. Aku juga ingin bergabung dengan Dao Sekte. Berdiri di sampingnya. Suruo sedikit cemas ketika dia melihat adegan ini. Wanita muda itu tidak dapat mengendalikan emosinya. Dia segera mengangkat tangannya dan matanya yang besar menatap Udao. Sikap polos itu membuat sejumlah orang tersenyum ketika memandangnya. Udao tanpa sadar tertawa pelan saat melihat ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan pilar ringan menuju ke arah Suruo. Namun, pilar cahaya baru saja ditembakkan ketika tiba-tiba hancur oleh kekuatan Yuan. Haha. <laughs> Wudao, Serahkan gadis kecil ini ke Istana Kesucian Tertinggi Sembilan Surga aku. Dia seharusnya sedikit lebih baik datang ke tempat aku. Aku ingin tahu apakah kamu dapat melakukan hal ini untuk Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga aku. Wanita cantik dari Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga melangkah maju dan berbicara dengan wajah yang agak malu. Surou telah menarik perhatiannya sejak awal. Dia sedikit tidak bisa mengendalikan dirinya sekarang karena dia melihat gadis ini akan dipilih oleh Wu Dao. Itulah sebabnya dia tiba-tiba turun tangan. Wu Dao juga kaget. Dia ragu-ragu saat melihat ke arah Lindong. Aku ingin pergi ke Sekte Dao. Wajah cantik Suruo menjadi sedikit cemas saat dia menangis setelah melihat adegan ini. Sosok wanita cantik itu bergerak dan langsung muncul di depan suro Setelah itu. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh wajah yang terakhir sambil mengadopsi ekspresi lembut. Dia tersenyum sedikit dan dengan lembut berkata, Gadis kecil adalah hal yang baik untuk mengejar kekasihmu. Namun, kadang-kadang, mengganggu pihak lain terlalu banyak akan membuatnya merasa jengkel. Kamu saat ini terlalu lemah. Jika kamu datang ke Istana Sembilan Tertinggi Surga Kemurnian aku, kamu pasti akan menjadi kuat dengan sangat cepat. Hanya dengan begitu kamu dapat menangkap hati seorang pria ketika kamu bertemu dengannya di masa depan. Swoosh. Suruh hanyalah seorang gadis muda yang belum mengalami dunia. Bagaimana dia bisa menolak kata-kata seperti itu dari wanita cantik ini? Segera. Wajahnya menjadi panas berapi-api. Tangan kecilnya terjerat bersama. Jelas. Dia bingung. Berdiri di sampingnya. Lindong tidak mendengar apa yang dikatakan wanita cantik itu. Namun, dia senang bahwa Suro sangat dihargai oleh ahli dari istana sembilan tertinggi surga kemurnian ini. Tentu saja, dia tidak berlebihan dengan mengatakan hal lain. Dia masih akan menghormati keputusan akhir Suro, kata-kata dari wanita cantik di depannya sebelumnya jelas meninggalkan kesan kuat di hatinya. Setelah dia ragu-ragu untuk waktu yang lama dengan wajah merah mendidih, dia akhirnya memutuskan dan mengangguk. Dia dengan takut-takut bertanya, "Jika aku bergabung dengan Istana Kesucian tertinggi Sembilan Surga, apakah kakak aku juga bisa melakukannya?" Sukui yang berdiri di samping Suro tanpa sadar menggosok kepalanya karena malu ketika mendengar kata-kata Suro. Tentu saja, sebuah kegembiraan melintas di mata cantik wanita cantik itu ketika dia melihat Suro mengangguk. Ketika dia segera menyetujui permintaannya. Bakat Sukui mungkin tidak menarik perhatiannya, tetapi dia rela mengabaikannya untuk merekrut Suruo. "Kakak Lindong, aku tidak akan mengikuti kamu ke Dao Sekte. Aku akan pergi ke Nine Heaven Supreme Purity Palace." Suruo memalingkan kepalanya sebelum dia memanggil keberaniannya dan memberitahu tahu Lindong. "Ya, kamu harus membuat keputusan sendiri. Kami tidak akan berada di samping kamu ketika kamu berlatih di tempat itu." Oleh karena itu, kamu tidak dapat bertindak seperti sebelumnya. Lindong tersenyum sedikit. Dia mengulurkan tangannya, menggosok kepala Surou, dan berkata, "Dimengerti, mata besar Surou menjadi sedikit merah karena kata-kata Lindong. Matanya dipenuhi dengan keengganan, meskipun dia telah mengalami banyak pertempuran berbahaya setelah mengikuti kelompok Lindong, dan dia kadang-kadang dimarahi oleh Little Marten. Dia bisa merasakan bahwa semua orang memperlakukannya dengan tulus." Bagian dalam sekte super itu tidak senyaman yang kamu bayangkan. Kamu harus mengubah karakter pemalu itu di masa depan. Jangan datang menangis kepada kami ketika saatnya tiba. Tidak ada yang akan mengganggu kamu. Martin kecil masih memiliki cara malas yang bisa membuat seseorang marah sampai mati. Namun, hanya seseorang yang akrab dengannya yang dapat menemukan sedikit kelembutan pada wajah iblisnya yang tampan suruh jelas sudah terbiasa dengan pidato tidak sopan semacam ini dari Little Marten. Selain itu, dia juga bisa merasakan semacam kekhawatiran darinya. Dia segera mengangguk dengan serius pada kata-katanya. Saat mereka mengobrol, Wu Dao di langit sudah menyelesaikan pilihannya. Menjadi sekte pertama yang bisa memilih murid, dia jelas mendapat manfaat besar. Karenanya, wajah lamanya dipenuhi dengan senyum. Setelah dia menyelesaikan seleksi, tujuh ahli super sekte yang tersisa akhirnya memulai seleksi mereka. Pilar cahaya segera menutupi langit. Mereka seperti banyak pilar cahaya yang membagi para jenius ini dari berbagai kerajaan di gunung. Lindung dingin tidak menahan senyum sambil menatap puncak gunung yang diliputi oleh suasana yang bersemangat. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan memutar kepalanya. Tatapannya melompat melewati wilayah inti dan melihat ke arah daerah yang jauh yang tidak bisa dijangkau. Satu tahun yang lalu, beberapa orang yang datang dari kekaisaran peringkat rendah telah tersandung dan dibebankan ke medan perang kuno ini. Tempat banyak ahli berkumpul. Pada saat itu, mereka adalah keberadaan terendah di medan perang ini. Kemungkinan bahkan Lindong pada waktu itu tidak dapat membayangkan bahwa ia pada akhirnya akan melampaui para jenius yang datang dari kerajaan super dan menjadi eksistensi yang paling mempesona dalam seratus perang kekaisaran ini. Senyum terangkat di sudut mulut Lindong. Dia sudah bisa membayangkan badai macam apa yang akan terjadi di kekaisaran Gritian ketika berita ini dikirim kembali ke sana. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya.